ini ada gula merah gula merahnya mantap banget ini capnya mereknya gula merah asli tanpa obat dibuka dulu ini Udah namanya aku, apa ya? makanannya bu ini namanya kue lopis asli dari asli dari Jawa ya ini gula merahnya di atas itu ada ampas kelapa yang ada rasanya asin. dikasih gula merah biar